Saya juga mengingatkan untuk sahabat semua, sahabat muda semua, saya ini memprovokasi Anda semua bahwa tahun 2024, kalau bisa eh, pemimpin negara ini mulai dari partainya, mulai dari pemimpinnya, kalau bisa usianya yang saat ini mereka di bawah 40 tahun. Maksud saya begini, saya sudah melihat banyak sekali dalam dua bulan terakhir ini, telepon, ngobrol, jumpa darat bahkan seminggu ini, sama mereka-mereka mereka pejabat pengelola negara yang atau orang-orang yang sudah umurnya di atas seperti saya deh, orang-orang yang nggak berguna ini saya kalau ngobrol sama mereka, mereka sudah butek dengan apa yang terjadi di Indonesia, di negara kita ini karena mereka sudah semua jurus, mereka sudah pakai maka jawaban saya adalah udahlah mundur aja kalian, anak-anak muda ini yang di bawah 40 tahun sekarang, yang milenial itu bisa ngelola negara lebih baik dari anda semua itu kata saya dalam hati saya sampai bingung begitu mengatakan mengelola negara itu kita harus melihat current account kita, harus melihat uh, apa nama cadangan devisa kita. Gitu. Saya dalam hati itu ilmu lama itu mah gitu, udah nggak kepake gitu. Terus kita harus melihat inflasi, saya bilang, ah, inflasi saya bilang. Saya saya saya cuman mau membicarakan begini, inflasi ya, bicara inflasi. Kalau harga Innova 200 juta. Tapi nggak ada yang bisa beli Innova. Mending mana? Harga Innova satu miliar, tapi semua orang bisa beli Innova. Anda jawab sendiri deh. Harga semiliar, miliar, tapi semua orang bisa beli Innova. Atau harga 200 juta, tapi nggak ada yang bisa beli Innova. Pilih mana? Saya pilih yang pertama tadi, mendingan satu miliar, harganya mahal, Innova, tapi semua orang bisa beli. Harga beras di Jepang, itu 50.000 ribu seliter, tapi semua orang bisa beli. Di Indonesia, harganya 10.000 ribu, nggak semua orang bisa beli. Lalu, apa inflasi gunanya? Gitu. Bagi kita kan perut kita kenyang, bener nggak? Hati kita enak, bernegara dan berkehidupan jadi santai gitu. Sekarang tegang semua. Kemudian, kita tahu Menteri Keuangan kita ini kan jagonya fiskal. Jagonya pajak. Di economic at war, kita tidak memerlukan pajak karena di, pada saat negara lagi perang, yang dibutuhkan adalah survival of the nation. Bagaimana negara ini supaya tetap hidup. Survive. Survive itu kalau mikirin pajak dikenceng-kencengin terus, kita malah nggak bisa kerja. Pada saat ini harusnya, kalau pada saat economic at war, negara itu harusnya dikelola berdasarkan moneter. Jadi pakai, bukan fiskal, tapi pakai sistem moneter. Mau printing money, kek, mau apapun itu, pakai kebijakan moneter. Jadi, saya menyarankan Pak Presiden, boleh ya diganti kebijakannya. Boleh tetap ibu yang sekarang, tapi kebijakannya pakai moneter atau ganti orang baru. Itu saran saya loh ya, jangan ambil hati. Bu, Bu Menteri maaf loh ya, ini kan pendapat pribadi. Saya nobody kok. Jadi saya cuma mengingatkan bahwa di economic at war, kita harus menggunakan pendekatan moneter Moneter. Contoh nih ya, karena pendekatan moneter itu tujuannya adalah diproduksi. Kalau pendekatan pajak, isinya nangkepin orang yang uh, bekerja. Jadi pada saat economic at war, sekali lagi, gunakan kebijakan moneter, printing money untuk hal yang produktif. Nanti kita akan sampai sana. Kita mau mengingatkan dulu teman-teman yang muda ini, di mana Anda 4 tahun lagi adalah pengelolaan negara ini. Dan pada saat Anda mengelola, saya cuma ingatkan, pastikan tidak ada orang tua bersama Anda atau membantu Anda sebagai nasihat boleh. Tapi jangan masuk ke struktur. Orang kayak saya buang aja. Orang seumur saya atau di atas saya buang aja semua. Gitu ya, itu nasihat saya pertama. Kenapa? Karena Anda mengerti bagaimana mengelola negara ini. Jadi Anda lebih pas Kenapa? Karena dunia saat ini terjadi resetting Diset Terjadi decoupling Decoupling adalah perubahan dari masa sekarang Dengan masa depan Jadi masa sekarang itu decoupling Masa depan itu beda sekali cara ngelolanya Ini yang saya mau mengingatkan semua teman-teman di, di Yang muda-muda Ambil jabatan politik ambil struktur bernegara dan ubah negara kita tapi sekali lagi, jangan ubah Pancasilanya jangan ubah undang-undang dasarnya, jangan ubah apapun yang anda rubah adalah how-nya, caranya dasar negara udah selesai caranya, how-nya dan orang-orang tua yang saat ini udah bingung semua sebenarnya, mereka udah gak ngerti jadi sekali lagi, saya takut 4 tahun ke depan kita belangsak gitu ya nah, how the world work? bagaimana cara dunia bekerja, saya mau ingatkan bahwa dari dulu, sejak tahun 44, pada saat diputuskan pemenangnya adalah pemenang dunia kedua adalah Amerika CS dan sekutu mereka adalah negara pemenang perang mereka yang mengatur, du, mengatur dunia jadi bedakan tahun 45 ke belakang sama tahun 45 sampai sekarang tahun 45 sekarang itu yang mengatur adalah pemenang perang dunia kedua jadi siapa pemenang perang dunia kedua Amerika dan sekutu dan mereka mengaturnya begini satu currency harus pakai dolar gitu ya kedua mendirikan IMF ketiga mendirikan World Bank dan ingat Kantor IMF di mana? Di Washington DC. Kantor World Bank di mana? Di Washington DC. Artinya semuanya di bawah pinter Amerika. Saya mau lanjutin lagi. Kemudian IMF itu emang isinya semua negara. Jadi Indonesia saya lupa punya berapa persen, si Tiongkok punya berapa persen. Dan syarat resolusi di IMF untuk menerbitkan sebuah resolusi, misalnya lo kasih pinjaman ke Bank Indonesia, kasih pinjaman ke Malaysia, ke Singapura harus disetujui secara resolusi dan resolusinya menarik. Suara itu harus 75% Jadi di bawah 75% resolusi itu tidak jalan Dan sahabat semua sekedar mengingatkan Suara Amerika itu 26% Jadi kalau seluruh dunia setuju Nilainya cuma 74% Artinya kalau Amerika nggak setuju Resolusi itu tidak keluar Jadi saya mau ulangi lagi IMF siapa yang punya? Oke, okay, udah pinter semua ya Amerika Jadi ya, sekedar mengingatkan supaya ingat Jadi how the world Cara dunia bekerja udah paham ya Dolar, IMF, kontrol money, kontrol currency, semuanya dolar, semuanya Amerika. Kemudian, Amerika membagi negara Eropa dan Amerika sebagai negara produsen. Negara produsen harus ada sumbernya, sumbernya. Sumbernya adalah Eropa dari Afrika, itu bahan bakunya. Bahan bakunya Amerika ada di Amerika Latin, itu bahan bakunya untuk negara produsen. Negara Timur Tengah adalah negara energi. Dan negara sisanya, Tiongkok, India, ASEAN adalah market. Jadi harus diingat, negara produsen harus kaya, negara yang diambil bahan bakunya oleh sumber bahan baku ini harus miskin. Jadi Amerika Latin harus miskin, lihat aja penuh hutang itu yang namanya Argentina, Brazil, dan lain sebagainya itu Uh, perang terus, ada kartel, ada drag, ada segala macam, Dan Afrika juga perang terus, ingat Karena dengan perang ini mereka bisa kontrol Anda ingat ya, kurang ajar ya Ini, sekali lagi, ini semua by design Jangan bilang ini karena, oh ini wayang ngono Enggak, ini by design Jadi, lalu negara market Negara market itu tidak boleh miskin Tapi tidak boleh kaya jadi kita di track di tengah Jadi saat ini Indonesia misalnya negara middle, upper middle Jadi kita dapat 4.000 dolar kira-kira Dan Indonesia sampai sekitar 10 tahun lagi Ingat, Cina udah di Indonesia udah berapa? 4-5 tahun terakhir ini kan Cina masuk Apakah GDP Indonesia naik? Dari 3.800 suruh naik jadi 7.000 Nggak mungkin, gitu ya Terus Indonesia di bawah Amerika bakal naik nggak? Dari 4.000 terus ke 7.000 Nggak mungkin Indonesia kan segini-segini aja naik 5-6 persen, 2-3 Kayak gitu aja terus Karena kita adalah market India adalah market Tiongkok adalah market, gitu ya nah di tahun 90 ketika zamannya Ronald Reagan di mana fokusnya Amerika adalah berperang lawan Soviet dan kemudian fokusnya di energi mereka lupa Cina waktu itu membangun infrastruktur tahun 90-an membangun uh, UKM-nya dulu membangun uh, apa namanya produksinya dan begitu tahun 2008 pada saat Olimpiade Beijing dunia kaget ternyata Cina sudah menjadi produsen kalau udah jadi negara produsen dia udah menjadi sejajar dengan Eropa sudah menjadi sejajar dengan Amerika maka Cina atau Tiongkok harus punya negara jajahan seperti Amerika di Amerika Latin, Eropa di Afrika. Sekarang pertanyaannya, siapa negara yang dijajah oleh Cina? Oke, okay, Anda sendiri yang jawab, saya nggak mau. Karena nggak mungkin Indonesia, pejabat Indonesia pinter-pinter, orangnya pinter-pinter, nggak -pinter, mungkin Indonesia. Kalau bilang Indonesia itu orang, itu fitnah itu, ya. Jadi Anda yang jawab, Anda yang jawab. Tapi Anda dalam hati tahu, anjrit. Gue tau tuh maksudnya bosmen negara mana Dan pejabatnya siapa, gue tahu gitu ya Tapi wis, kita gak usah ngegosip Karena ngegosip itu gak, gak, gak, gak menyelesaikan masalah Ini hanya mengajarkan, mengingatkan cara bernegara yang benar Jadi sudah mulai meng mengerti how the world work gitu ya Nah karena itu Kalau Amerika dan Eropa adalah negara pemenang perang sekutu Kalau dengan Cina, nah Cina ini lagi men-challenge men Amerika, men dunia bahwa Siapa yang jadi number one bagi saya adalah number one itu dominationnya China baru trade domination. Amerika masih mempunyai beberapa dominasi, yaitu teknologi, informasi, satelit, alat perang, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya merasa kalau fisik mereka berperang, rasanya Amerika menang. Tapi sekali lagi, Cina negara yang sudah ribuan tahun budayanya berdiri, mereka pasti bermain. Nah, disinilah kita, saya mau melihat bahwa Indonesia harusnya mengambil kesempatan di masa ini. Ini nanti kita akan sampai sana ini yang saya eh uh, kok nggak diambil sih goblok bener lu gitu ya